4.52 jam 4.52 menit Ahad 4 Desember 2022 Kudus baru kembali mengeluarkan lava Angin bertiup ke selatan Doakan mesti diatakan apa dia, dia, bapak Angin bertiup ke selatan Kalau dulu Angin kan bertiup dari barat ke timur kemudian ke utara Doakan-doakan tidak terjadi arti nah, ya acara wow itu itu di barani lek gulung ngebul huh? terus. tahun hmm. nak evakuasi yuk masyarakat uh, Subitura mulai ke titik aman uh, mohon informasi untuk perkembangan update apg Semeru yang terjadi pada hari ini Oh ya lemb terselam diamu. banter Tidak Pak Terus dong. Kondisi yang lebih mudah Eh, pas yang gitu. lewati mentok itu? kita Oke. mento ya. Iya. sepeda siap kita, tak, tak, tak, tak. Mas. Mas. Terus Mas. Jarno, si, si, si, ya, si, melaku ini ya. ya. Tapi, tapi mulai berkurang, nggak itu gini Iya, mas, dangkal mas Gatar, Jadi, di sini kita, keren do begitu melaporkan hari ini sekitar pukul 10 10.00 dari umbulan kami bersama para relawan dengan masyarakat yang sikap peduli bencana sube turang menghimbau kepada seluruh warga untuk segera mengosongkan lokasi karena untuk APG juga... Abu Vulkanik saat ini tepat di depan pos pantau curah kebuahan angin mengulang arah arah ke utara angin dari selatan mengarah ke utara saat ini membuat Abu Vulkanik hmm. tepat di pos pantau curah kebuahan Ini sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat, sudah membahayakan, sudah membahayakan. Warga harus keluar semuanya dari sini. Monggo, teman-teman bagana bisa merapat, tapi jangan dekat deket ke lokasi. Kita tetap di jalan. Motor, motor, motor, motor kumpul dari rumahnya Johan Ini Ini semua, Pak semua, semua, Ini